Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat atau BBTNKS dan BKSDA terus berusaha menangkap kembali harimau Sumatera Surya Manggala yang dilepas liarkan sebelumnya di TNKS. Ini dikarenakan sireja hutan tersebut belum bisa beradaptasi dengan hutan TNKS. Satwa buas tersebut masih saja berkeliaran di kebun warga. Saat ini masih terdeteksi di Renah Kayu Embun atau RKE. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya. Koordinator ABK dan anggota lainnya mempertanyakan program pelepas liaran Harimau Sumatera yang meresahkan dan dinilai gagal. PLH-BBTNKS mengakui program pelepasan dua harimau citra dan surya ke hutan TNKS hingga saat ini masih belum berhasil. Bahkan pihak BBTNKS dan BKSDA sedang berupaya menangkap kembali harimau surya dan mengembalikannya ke habitat lama di Sumatera Utara. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan kajian dan evaluasi penyebab belum berhasilnya harimau surya di kawasan hutan TNKS. Apakah perilaku harimau yang belum bisa menyesuaikan? Ataukah makanannya yang kurang maka tak bisa beradaptasi di TNKS. Ini jadi permasalahan untuk tim BBTNKS dan BKSDA Jambi yang harus diselesaikan. Setelah muncul permasalahan ini, Harimau yang dinamakan Surya untuk saat ini dalam posisi RKE dan pihaknya telah memasang perangka. Selain itu, Aliansi Bumi Kerinci atau ABK menanyakan terkait adanya kompensasi untuk masyarakat kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci karena hewan ternaknya dimangsa Harimau. BBTNKS mengakui tidak ada anggaran untuk itu. Terpisah kasih perlindungan TNKS Kerinci dikonfirmasi membenarkan hal itu. Ia menyebutkan bahwa harimau Surya akan ditangkap agar lebih aman. Disinggung apakah memang Surya belum bisa beradaptasi di tempat barunya di TNKS, ia mengaku belum tahu pasti dan akan dilakukan kajian. Diberitakan sebelumnya setelah dilepasnya Citra dan Surya di hutan TNKS, membuat resah masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Bahkan banyak ternak milik warga setempat yang jadi korban. Selain itu, di tempat lain, kepala Desa Tongra, Kecamatan Terangun, Pasa membantah adanya seekor harimau yang terjerat di Desa Tongra, Kabupaten Galion, Luas. Hal ini ia bantah lantaran beredar isu di media sosial bahwa adanya seekor harimau Sumatera terjerat di Desa Tongra, Kecamatan Terangun. Dikatakan terjeratnya seekor harimau itu bukan di daerah Tongra, melainkan di Kabupaten Aceh Selatan. Walaupun saat ini diakuinya pihaknya bersama tim BKSDA sudah memasang perangkap dengan umpan kambing. Sampai saat ini harimau itu belum terpantau kembali ke mana arahnya. Lantaran raja hutan itu sering tampak berseliweran di kebun masyarakat yang sangat meresahkan petani setempat. Dijelaskan keberadaan harimau Sumatera itu masih terlihat seminggu yang lalu di dekat kebunnya mantan Bupati Gayo Luas.